Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama Bersama Aing ya Oke Kembali lagi di channel PSR Dan kali ini kita Nyorai dan nyorai Oih, ha ramai oi, intro hula intro intro hula, tuh guys. Oke kali ini kita nyoret ya jam setengah lima sore ya kali ini kita gabut-gabutan lagi di jalan ini dan dan apa lagi kita cari yang aneh-aneh anjingan aneh gitu nanang kucing ngereng -ngere segala sih bro rewes goblok. ah anjing rewes coy kita sabet di sini coy <tuk> mimip anjing jalannya coy rame coy. ini H +2 lebaran ya Oh iya mohon maaf lahir batin ya jangan dan juga mohon maaf kalau kalau gua ada kata-kata yang Barbar gitu karena itu spontanitas ya bukan direncanakan gitu karena ini tanpa skenario Anjay saya so, jadi gua mohon maaf lahir dan batin ya? lahir dan batin mohon maaf lahir dan batin maaf maafin kalau punya salah maafin juga kalau ke ghosting karena gue gak ada niat ngeghosting cuma ingin kenalan gitu coy <laughs> anjing pak boy jadi di sini ini jalan yang sangat penuh dengan kenangan ya kenangan antara aku dan dia anjay goblok terbaik jadi jalur ini jalur antar kota menuju kota ya menuju kota, masih anjing hahaha <tuk> <tuk> <tuk> juga nama. ya gitu elah pokoknya jalur ini jalur aktif antar kota ya mau ke kota garut jalan-jalan sini bisa tembus ke tasik juga bisa lalu sini cuma agak jauh coy dan nantinya apalagi ada penyekatan mungkin jalur sini akan lebih aktif oleh pengguna jalan antar kota ya karena jalan utama lebih banyak penyekatannya gitu Cuk. heheheheh lah gitu ya Jadi kali ini semua meliarkan ya guys ya karena balidek gitu ayo <laughs> nampak adekan udang sari coy baru bangun tadi baru bangun tidur itu pukul satu siang ya, sekarang jam setengah 5 masih belum nyampe nih nyawa belum puluh semua anjir ini masih kurang fresh gua ini otak ininya ya masih gabut gitu ya. masih gabut, masih pusing-pusing gitu ya pening jadi agak bingung juga ya nih muning ini barbar, <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> ini nih ini mau udah di gaspo yuk, jadi, gaji, jadi jadi mulu ini, bangke banget. jadi-jadi nih Aduh cuy kenapa pula ini cuk, wuih di recording recording recording Tuh. baru juga gas gitu udah merot lagi pas sunanya merot gitu udah lepas gas lagi cuy soale jalannya ini anjing btw ini bswe ini kenapa naik renyah banget ya kenapa murah suaranya renyah anjir sungguh-sungguh mengesankan cuy mardep lah pokoknya mah. oke okay. murah tapi gak murahan gitu hahaha <laughs> renyah banget anjir mena banget gak hati mojek bangke sekali cok jalannya ini susah banget buat nyalip anjir nggak ada kesempatan buat nyalip nih buahnya. Muhammad, oi, jus, ng, jus, ng. Plus 2 ini sepi banget ya pasar ini. Mungkin lagi masih pada liburan kali ya, masih dalam mode halal bihalal Tapi sekarang uh, angkutan umum sudah mulai beroperasi lagi ya. Karena waktu itu kan penyekatan itu jadonya itu dilarang mudik, bukan dijalar, ya eh, bukan uh, dilarang arus balik gitu ya. Cuman dilarang mudik, jadi mungkin cuma mudik doang yang enggak dipolehin gitu. tapi kalau misalnya harus balik mah ya kembalilah muren anna sih kita cek ya cek lebih cek lebih cek One, two, three arah tasik apakah rame mobil-mobil uh, berkeliaran gitu atau sepi ya kita cek dulu seetik guys ya paling ngisi bensin gitu aing teh ya, gabut-gabut setik mau kembali gitu ngisi bensin. Durat dong, lumayan lah jalurnya ini nggak agak Rame setik gitu ya, nggak kayak biasanya gitu sampai empat detik kalau sunda anjir campur sunda empat semadep ki sudah sunda pride. Kita harus bangga dengan bahasa sendiri, gitu. Bahasa suku, sunda, sendiri, bahasa sendiri, gitu ya. Enggak apa-apa, mungkin Campur-campur ya. dikit kalau misalnya ngerti. Enggak apa-apa, mungkin kalau yang ngerti sih, yang enggak ngerti sih ya. Pusing, next Emotion control aja. Endorse, endorse, endorse. Anjir, kalau bisa, kan gua sebutin itu endorse. Oi, oh, sebutin aja lah: at blank words, strip kok. Kok itu antar collection atau kok? Ya, e, pokok namanya kok. penting kok, namun anjir kok. Oi, underscore biasanya underscore ya tapi ini pokok strip kok kita belok kiri ya kita ngisi di mana ya Pertalite, Pertalite atau pertamax kita lihat dulu situasi dan kondisi tapi kalau misalkan Pertalite tidak mungkin sih anjing Aing pakai Pertalite di sini, dia yewee ah Dia yewee Aing muka dia. si mau ke talit iyo eh sepuluh ribu ini ini pertama sama duit deh isi goblok sama cuy lapor asal isi aduh aing eh receh. 100% itu. terus Rp20.000 ya Oh, kita uih cuy kita uih kita pulang lagi cuma mau absensi absensi buat uh, cek street ya street view street view aing gitu aing street view let's go Ainnya es Project A grenja kia coy, mantap koi. Endorse endorse kenal pot kenapa? kenal pot exhaust manifold. This mantap tuh, cuy. Let's go. Oke okay, mungkin segitu saja uh, vlog kebutuhan ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe uh, Dan mohon maaf lahir dan batin di suasana Ramadan Eh Ramadan lebaran ini ya See you next time